Hujan yang turun tak reda Terus teras tanpa jeda Semua itu pertanda bahawa banjir akan melanda Namun air merendam jalan, merusak segala harta dan benda, membuat pikiran pun jadi suram, hilang di jiwa rasa bahagia. Bencana yang datang kapan saja tak disangka dan tak diduga datang dengan tiba-tiba. Kami tak siap menghadapinya. Apapun yang sedang terjadi, rasa tabah harus dihati. Bencana ini ketentuan robul dijati sebagai ujian bagi manusia sejati yang hidup di bumi. Mendam air tinggi sekali melewati kaki, walaupun hujan hanya sesekali namun banjir merendam desakan. Mungkin ini ulah kami yang lalai menjaga Bumi. Hingga alam menagih janji murka akan perbuatan kami. yang dulu asri kini hilang di bumi kehancuran dan kerusakan yang kini hanya kami pandangi jerit tangis si bayi dan lansia menjadi irama kesedihan hati bencana ini sungguh menyayat hati menjadi cerita hidup sejati Gunung meraung dan bergeliat, yang lazimnya berdiam diri, kini mulai menyemburkan api. Awan panas membumbung tinggi dari kawah gunung merapi, membuat takut hati kami, membuat sedih jiwa. Panas dimuntahkannya, mematikan kebun dan larang kami, menyisakan rasa yang sedih bila bumi bergemeretak, walau hanya beberapa detak gedung-gedung akan rusak rumah pun akan meretak bumi akan terbelah pohon akan tumbang semua akan berserak. bila kita manusia banyak dosa bumi pun tak akan menerima Lalu gundah dan gusar membuat tragedi yang meranda. Sekiranya kita tetap bertakwa, maka bumi pun tetap berkah, jauh dari barat tragedi alam yang murka. Bencana ini memang menerpa agar kita menjadi sadar untuk dapat meninggalkan semua dosa atau memilih mati terkapar. mari kita kembali kepada perintah Tuhan yang maha esa bencana di dunia tak seberapa di darul baka luar biasa